Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Jumpa lagi di channel Abah Roges Semoga kita semuanya di siang ini Sehat-sehat ada dalam lindungan Tuhan yang esa. Oke guys, kali ini Abah Mau Menuju ke Karangparak Terus tempat wisata yang berada di Sukabumi ya. Cuman jalannya nih awalnya juga sudah agak sedikit jelek. Oke guys. Seperti biasa sebelum dilanjut, tolong di subscribe dulu ya channel Abah Roges demi kemajuan dan perkembangan channel Abah Roges. Oke kita lanjut nanti sampai di lokasi kali kali. Kita hampir mendekati ini ke Karang jalanan Jalanan mulai nanjak, nih. cuman jalan kecil tapi enak, cukup enak. Jalan dicor, nah, kita mulai nanjak, harus walaupun kecil tapi jalan enak, kan ya. dicor. Tinggal beberapa menit pagi, kita nyampe ke Karangparan uh, Mulai dari sini, nanjak terus Karena kita mau memasuki uh, Rujuk ke gunung ya, arah gunung uh, Kalau hari-hari biasa di sini sangat ramai sekali kita ramai-ramai bersama tim cuman sayangnya nih om eddy terus di belakang juga banyak terkadang kita pada diam semua nah berpapasan juga agak sulit jalan terus lancat tapi no, no problem walaupun kita pakai mobil yang cukup Unik, Jalanan terus naik. Oke okay guys. Oke okay guys. Kita ini sekarang udah nyampe di wisata Karangparak nih Karang Karangparak eh Karangparak. Kita lihat yuk. Oke, okay. pionya cukup indah juga nih. Cuman kita harus jalan dulu nih. Nikre keren. Ini keren. Saya ingat lagi. Saya ingat lagi. Ini Nggak, banyak orang nah, Oke okay, kita lihat-lihat ke sana lihat lagi. Uh, kita lihat ke bawah dulu, nih. Sementara pemandangan cukup bagus, indah ya. Uh, uh, ke bawah, ke bawahnya juga enak. Mari ngomong, Pemandangannya jang. Oke, okay, kita naik ke atas. Well, eh, okay uh, aduh, yang hari Abah TKP film Oke, okay, kita lihat karang para yang dinamakan karang para itu apa ya? Saya juga kurang tahu pasti. Cuman kita lihat aja lah. Ini karang nih, iya. Yeah. Kita lihat ke bawah cukup indah. Woi. Oh, itu SCG mana? SCG tuh, hmm. oh SCG bagus yang dinamakan karang para ini kemana kak dia bisa dia bisa keluar bisa ini karang para yang disebut karang ini banyak karang-karang di sini. kita sambil lihat-lihat videonya -lihat wah ini om Iib sampai begini eh, kekuasa, eh, om Willy om Edi ini kita lihat karang nih Ini abah ha, abah. <tuh> kita lihat Karang-karang cukup gede Karang Pemanangan piu-piu Di bawah juga cukup indah Indah sekali baru video etak Oh, ada tempat ini juga ada. Kita naik ke atas terus. Oh, Om Edi, Om Edi sampai melengkai begitu. Ini Opik juga, Om Opik, Om Aduh. Wah. Eh. Ini ada jembatan-jembatan Menghubungkan antara satu karang Dengan karang satu lagi Ini gajabok-gajaboknya Bagus sungguh indah Oke okay guys Kita Keliling aja dulu Karang-karangnya banyak dia kadinya jatuh ya, oh, kita lihat ke sini, karang para. oh, di situ juga banyak banyak orang. cukup luas juga ini, saya tahu berapa hektar? ini tempat mainnya kita review sekarang parah ini ada playpok playpoknya nyepik playpok ini ada playpok Hah? playpok Hah? dengan sepedanya pick. naik pick kita bisa bermain playpok dengan sepedanya Masih luas om